Proses naik turun mesin hidrolik setelah lakukan pemasangan itu merupakan tombol yang ditekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel saya di sini, guys. 49. Dalam video kali ini, saya akan melakukan uh, sebuah review terhadap mobil khusus yang belakang saya ini, guys, yaitu mobil Colt atau dikenal dengan L300. Di sini saya akan mereview bagaimanakah cara uh, proses pemasangan uh, hidrolik, khususnya di karoseri Cala ajo guys di jalan bebas kilometer 20 bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe yang berada di bawah ini guys tanpa hmm. kalian saya bukan siapa-siapa dan terima kasih let's go nanti yang akan kita lakukan proses pemasangan hidroliknya guys khususnya di kursori Zalajok dalam bebas kilometer 20 bagi teman-teman yang berada di luar sana yang ingin melakukan proses pemasangan hidrolik silahkan saja datang ke sini guys karena kami akan mengutamakan kualitas serta mutu pelayanan yang sangat bagus terhadap teman-teman yang berada di luar sana ini merupakan proses pengukuran Untuk pemasangan hidroliknya, guys, ya, khususnya mobil Colt, teh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 T120 maupun itu Mobil L300 silahkan saja Datang ke sini guys Ini merupakan salah satu proses pengerjaan Yang dilakukan oleh tim karo Rizal Ajo karena kami akan Mengutamakan kualitas pelayanan Serta mutunya guys Nah bagi teman-teman yang berada di luar sana Silahkan untuk merapat Di jalan bebas kilometer 20 Guys Dan ini merupakan proses pengerjaan Yang dilakukan oleh tim karo Rizal Ajo salah satunya proses pemesanan hidrolik khususnya hidrolik mobil Colt atau dikenal dengan L300 ya guys -nya. seperti ini proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim Kariswa Rizal Ajo dan ini merupakan salah satu bentuk bak yang akan dilakukan proses pemesanan nantinya di tim karoseri Zal Ajo nah seperti apakah hidrolik yang saya bicarakan tadi nah kali ini saya akan mencoba untuk mereview guys seperti apakah hidroliknya seperti ini yang telah dilakukan pemasangan memasangkan oleh tim Karasorizal Ajo seperti ini nah terlebih dahulu dia berbentuk besi segi empat lebih kurang ukurannya yang ini 2 meter 30 dan panjang 1 meter 60 seperti ini guys dia berbentuk seperti segi empat yang nantinya akan dilakukan pemasangan terhadap bak L300 tersebut guys dan ini merupakan proses pengerjaan yang dilakukan oleh tim Rizal Zalajo dan inilah model atau contoh pemasangan hidrolik pada hari ini guys yang nantinya akan dilakukan proses pengerjaan secara kontinu merupakan salah satu proses pengukuran yang dilakukan oleh bos lal ajo yang bersangkutan proses pengindukan Dilakukan pemasangan hidrolik terlebih dahulu, tim Karosori Zalajo melakukan pengelasan terhadap tulang yang berbentuk segi empat seperti ini, guys. Ya, agar nanti proses pemasangan bak tersebut berada di posisi atas dalam keadaan seimbang seperti ini, terlebih dahulu lakukan pengelasan berbentuk tulang segi empat Pemasangan Bak Colte atau dikenal dengan L300 guys. Dan ini juga dilakukan proses Pemotongan terhadap Untuk dilakukan proses pemasangan terhadap Hidrolik tersebut Dan ini merupakan Bentuk atau contoh Bak yang nantinya kita Melakukan proses pemotongan Anaknya, guys, ya. bagian bawahnya dan ini merupakan bagian atas kegunaannya untuk proses menaiki dan menurun. yang dilakukan pemasangan jodoh seperti ini bernaik tombol yang dipencet oleh tim kereso izal aja mesin hidrolik setelah lakukan pemasangan dan itu merupakan tombol yang ditekan